So I'm getting stronger. Kita di komputer ini sih, kita mau makan, orang Oh, kau lah di komputer kan? Cisca bikinnya kan, naik turunnya iya. dia suara nopo panang burung di tempat bersuara hehehe uh. <laughs> ah, hehehe baik hehehe kalau turki satu jam tak. Yo. Belakang-belakang. Pas atas. Wow. Mantus kuat, Mang. Itu bendahing itu. <laughs> itu bendai. Bendai lagi tari becak. Kuat-kuat. <laughs> Dua-dua kuat, Kek. Eh. Mundur <laughs> sedikit watch out, Udah juga watch out! ada di sana juga ada. anu jik, kalo nyala nuku aneh apa, eh jik, kuara, ah, saya dengar nah, malu lagi apa, tidak pakai safety? kat kedua itu apa Sabar-sabar. Ore masih bro. Enemies ahead Enemies ahead Kak di arah Watch yeah. out. Pak di boleh. mana? Iya. Aish, dia itu yang jadi coak. <voices> <Azul! ses> ah, jadi. Kita ya orang. itu dah eh sama Maju hitam. Ini tempor, akhir Oh, Ada jadi Wah, situ. Mereka masih ada, saya ada kena Eh, saya nak berjual Mak cok Aih Wai Barang ini sepatutnya perempuan hey, Sepatutnya oh, perempuan Ada lain, ada perempuan Kek Tuk Lepas saja eh ya, Ada perempuan, ada perempuan perempuan bagaimana dapat dikir motor iki pacune tapi iki Satu jam. Oh, tak, macam tusuk tuh susu, ni yang asli. Jangan macam bugis bang. Ida bas an wajah, an saja. Jangan apa. Pangana, pangana. Pembi jika seni ntar. nanti tuh anumu supratirmu itu bilang bahasa apa itu bantai gitu hehehehehe nah, nah ayo puji dia kalau anu anju maku remus ayo semangat makanya nah, ay. ay. ay, video Bu, nanti semua tuh ya abis banget dia marah cua padahal dia karena jauh jauh ay. Gue, eh, parahnya, genggi deh, kapal bekap. ada, jadi, Pokoknya kalau ada kanok langsung benar-benar sih, Klasik, mijit. tanya-tanya-tanya. Di kanan, ya di kanan. Mana dia? Watch out. Watch di kanan dia di bagian mana ya? Dulu, depannya kanya kembali, ya? Meluka, meluka lumayan liru. Ini hmm, kayu luku, bimbi. Tuh halah, Hmm, dapat satu, cok. Eh, bos-bos, senjata aja. Yeah. Watch out. Watch out. Keep talking. di nerak ketinggalan apa dia oke but ketodor bro eh kako Oke, oke, oke, oke, oke, lucu. oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, sama oke, sama juga oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, ada Biar, ngasur, berta, Aduh, di Oke, okay, gue liat satu. nah, lucky rotak perut. Atap banget, ini patei. Mana benteng Tusun, khusus dengan namanya. Tusun, DP juga ya. Tiga, dulu tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, nggak cukup angkat kerap itu ya cukup itu mati lu cukup per apa lu mulai celah itu per lu mulai celah itu <tipasi> per lu boleh celah di atas sih aman nak kayak siku kayak siku di atas di atas di atas di atas di rumah kecil gawanya di yang kayak siku angkat itu lupa cowok, makan cilik di pung, yang kayak si kuaga, bukan di di sini, di sini, di sini, di sini, di atas, di atas ku. Ayo, kalo jalan-jalan, ayo ke di pung, pung nge pung nge. Ambil kanan cowok, ayo, uang udara mau, kalau ada lu. Mark the location. Tanok yang di kan di pohon. kecil. Oke, sekarang PP. Eh. Oh, Oke, okay, rata. Nice. Oke, Tono. Angkat ada rakyat, Enggak sih eh oke oke enak pakai cito kota kota weler lucu kali sama sekali merok nemen saya lihat kalau itu mau eh Alim, mana ini? Oh, tangan ini WMP, WCA, WMP, WCA. Ini bukan misi Tapi tidak ada, saya, saya, tidak, itu tidak, kerayo ko lo lo itu mobil cow. ori, ori, ori. Kera, kera, kera. Uh. Singkir singkir singkir. Lo Untuk para kirera? to mendekat bahan itu I need a grip, I need a grip. tanda darahnya itu darah bawah e -e -e hai nah, hai ada kali empat I need consumables, Stop. need consumables. So, I'm going to get some milk. I'm Siapa kurang pelurunya? Ini pelurunya ini ini lagi supply guys, supplies I got, supplies. I got, supplies. I got supplies. Nah, bah, itu. keluar letak. Itu saya nih, karna. Ya. yang kesimpul gitu. Oke, ya, wala ya Oke, Oke, ye. Oke, ye. Oke, ye. Oke, ye. peluru coklat Oke, Eh ada ada Oke, ye. Oke, ye. bagi ye. Oke, pakai bagi. Panyandis. Jurul Eh, bar itu. Ada kali tiga yang tadi itu Coba Alot dicok. Cerung, cerlumur begitu bro. Ini standar Oke, tadi yo smart blue yang kali kali mandi eh hmm. oke okay. okay, guys watch out watch out gue <tuk> Eeeh kali I got Ayo I got supplies yeah okay. si di Pas <tipada> oh kor-kor-kor <tipada> ah, <tipada> <tipada> <susurra> oh. kiri-kiri-kiri angkapan aku tuh, tak, apa? Di ini dia. Enemies ahead. Di <tiny> bawah? Ya. Ya. Enemies Tunggu dulu kaluwar, dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu keluar. Ada di atas. Ada di bawah. Eh? Tunggu dulu keluar. Tunggu dulu dulu keluar. Di sini. Tunggu dulu keluar. Tunggu dulu keluar. Agamnya, kita tidak keadaan. Tidak spotnya setelah aku masuk oke, okay, dua. satu <tuk> <Rolak da. tuk> Pareh lo. ya Maju maju maju yo yo. Kanok kian di sini. Sabar sih, sabar, sabar, sabar, sabar. Sapi nomor empat. Ada ada dapamu ada dapamu itu. Ada kegudang itu tadi satu. Bilang ada gudang. Cocok. Bilang kata sapi itu nomor empat cocok. Alina mi. 0. Bayi main di, di. Oh, Lalang. gudang Disah. Ya. Yo and ya. ya. Andis. Maju banu. Oke, oke, oke. Arana. Ah, limo tiga ang tuh lah. Dek, kena kiru mau baju putih. Oke. Masuk, embek. Masor, Bro. Ah. NTVP ku ero. Namutun NTVP keru cunang kayak mundik ku. De 2 <tuk> <dua i> <tuk> itu la la inguran pakano sapi itu nomor rempah di belakangku. kiri ya tembak. lo tembak. tengah kayu. Imun deh, angga koro, capai, angga koro, capai, si koro, itu, si koro, capai, angga koro, capai, angga koro, capai, angga koro, capai, ya koro, capai, angga koro, capai, angga koro, capai, angga koro, capai, angga ini tunai, ini tunai, kuningnya tuh, tuh, malu dulu. mati tuh, sih, misalnya, cocol masalahnya di sini, di sini memang kasar dulu ya dih, dih, dih, dih, dih, dih, dih, dih, dih, dih, dih, dih, dih, dih, dih, dih, dih, radi shin ne Eh, siapa? Ayo yang I'm really sorry. I'm really sorry. kalau pakai ya Kami akan bersih sama, kamu boleh seperti ini? Oh iya ok coba Mari Hmm, terbuka, Kak. nih. Saya pilih itu, gue nah, satu At suriaga kayak untuk seneng no, guys eh hmm, juru kita Kasih entah mau channel ini saja nong, taruh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 senero yo lo Oke, oke, oke, oke. arah anu, arah jam 3. Eh, engkat Ale yo le Ya. Ay, makan jaya ya. Watch out! Watch out! Hah, kotak kalau pura yang tak purting ini? Oke, oke. Okay. Pokoknya juga gasap. Biasa, yes, Nero. Biasa, Nabi. Biasa. Kayak mana? Yang nunggu sana, yang Oke no me panto, no kirimoto toto kirimoto itu kiri ya mobil kok <tos> ya eh? <tos> oh ya yeah, kau yeah, dituy yeah, yeah, lolo lolo jandis lo, lo. engkau kan haripnya jandis engkau lolo lolo lolo mana nih balik pung tiba kanan engkau nanya tembak apa lia neng kanan engkau eh maju ini, nice, maju jenis aja malah kanan ya tahan bau di situ betul ya Pakai, kalau masih eding Salah, gue tangan dulu Kak absolut dah de... masuk ya kalau besok Apa bilang I'm long long ago. Oh, oh. Ừm. Ừm. Ừm. Hari ini, terutama ini, tanggal dulu. Rồi tụi I need a weapon. I need a weapon. that You on that. Now that go. Oh. You there. I paling ngelarim, laring, kan? nah, laringnya tuh, kamu pakai punah senjata napas. Kan? <laughs> ayo, Al ayo, -al ayo, ya. ayo,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 itu buat dipakai deh kan? ya ya. dipakai ini macet tuh Ayo, kira ikutan, dan I got supplies! I got supplies. enemies ahead enemies ahead على habis ini i got supplies got supplies What? Wow. I got supplies! I got supplies. Let's go. Let's go. sepeda setega bos Bersambung ini 나는 Lempurnya sini I need kata scope bos. Jadi dia kata scope lagi. <tipos> Oh sama dia tu. Dah pulau sih. Kamu ke salon tanpa tahun. Okay. Um. itu udah nggak malu kok boleh yo jadi enggak ada I need a weapon. I need a weapon. the land. After Matik, matik, I need a weapon. <laughs> I need ka. Yang itu, ini tu senjata aku, senjata dua aku lah. Terus ini. tak boleh pak balangnya tu. Ada apa lagi? Tak faham tu Enam ini, oh, dia Ya, kayak Yang pertanyaan I'm uh -huh. Watch out. Watch out. <laughs> enggak <tuk tangan> <tuk tangan> ya ada di, Maaf ya Tahu jika apa I need a grip. I need a grip. I need a sight. I need a sight scope. Oh, you're a cole enemies enemies ahead untuk aja plan enemies ahead enemies ahead enemies ahead enemies ahead Ini rumah seng jangka panjang, dulu kau siapa tuh mark the location mark the location ta baksi ada semangnya Watch out! Watch out! Mark the location. Mark the location. How do lo. you Mark the location. ahead. Ora parca men datang dia tadi. Ora parca men datang. Oh, sori. Ini not PP ka ping dik. Watch out. watch out and marked the location marked location Kok picok, nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak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 Talu talu talu talu tolol, tolol, tolol, tolol, tolol, ya? Iya iya pergoan ikan ukur. Dua ya, kok. Ko. Ni, Yang nice. video Coba, ya, Baru nah, kamu ke situ. ya. Sabar. Biar kami. Entar, siapa kan? boleh. Sabar, sabar, sabar Enggak kali kecil ini busuk prawan Nih malah Walek lekti, <noise> Hmm. Mau kedatangan besok. Gereja, cepat. Gereja. Gerejanya. Hmm. Udang hmm bori nangis kan ya ini sini, taruh aja masih Namuk jo lo ke. Namuk jo lo ke. Infoe jo ko. Denun le chot ameh. Jo jo jo. Ya tadi infoe makke dia pasti man ripe man ripe di depan. Oke. Oke. Jo jo denun le. Antum cawek bos. Hai, anjay, empat kada kanangnya, nah info-info ya, deh dek, almarhumah kada marites, tero marites, marites, masalahnya masih sempat tadi, kalau tidak goyang ke pertamanya, aku tuh serius, volume um, kanopi nangnya um, instan di dua-dua, buat di kamarnya cukup, pasti itu, lima raja hero, info hero joko ah. sampet okay, hmm. nah, nah, De, nah. tu ai jadi pertama ke doi Sampai se... Ah, nang -nang, koto, saya Pak, konjungsi. Ah, terus kabar dari itu ada kita menaruhin yang Mungkin ada juga jenis rokoru kalau tidak ada orang taman taman nih tidak bisa enak bisa kalau rumah, ada di rumah, ada di rumah, itu hmm. bola hmm. hmm. hmm. kamang lari. lari sana. pergi sebelah kiri cakung. dan ya. baru Aah, <noise> <hesitation> <hesitation> <hesitation> pakai strategi, <hesitation> <hesitation> <hesitation> na yuk begitu dulu apa nih Oh, Ini Hmm. Bong Hai. Hmm. itu. Bon, <laughs> Tidak pernah pita ya? ini ini darah Membe Membe itu tersisa, hai, jelek sekali juga. <laughs> <Baru nanti> juga. <laughs>